kehadiran kehadiranmu Tuhan Putra Allah yang kudus telah lahir ke dunia Siap untuk menebus dosa kita semua Dialah sang juru selamat umat manusia Juru selamat umat manusia Love